Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita sedang membahas pandai besi dari Jerman ini dia orang Jerman ya bukan orang Indonesia bukan orang Asia bukan orang Amerika ini orang Eropa nih orang Jerman ini adalah baja damaskus yang berkarat yang akan mau dia bersihkan ah di Amerika juga banyak sekali pande besi, seperti di Eropa juga banyak di Australia di Israel karena apa karena mereka tahu kalau perang akhir zaman itu menggunakan pedang kuda tombak dan panah sudah tidak menggunakan senjata modern lagi senjata otomatis lagi enggak ada semua kembali ke manual dengan kuda panah gerobak tombak pedang baju besi dan tameng tangkisannya nah ini dia nih orang Eropa ini sedang memperbaiki baja Damaskus baja Damaskus yang memang sudah terkenal ke elokannya dan ketajamannya jadi ini baja Damaskus yang sedang diolah sama orang Jerman jadi ini uh, baja Damaskus ini sudah terkenal mendunia karena baja watch Damaskus ini berasal dari India yang ditempa di Syria, kota Damaskus. Sebenarnya baja Damaskus ini bukan baja asli orang Damaskus ya, bukan bukan asli negara Suria, tapi asli India yang dikenal dengan baja watch dan ditempa di kota Damaskus Syria, Suriah yang sekarang lagi konflik nih. Karena memang pedang Damaskus itu memang pedang yang yang fenomenal yang tiada duanya gitu. Maka pandai-pandai besi di Israel seperti di Bethlehem, di Eropa seperti di Inggris dan Jerman dan di Skotlandia dan di Italia dan di Roma, Amerika, di negara-negara di maju seperti Australia mereka itu kebanyakan memakai baja Damaskus dan baja Willis Karena Willis itu kan baja asli Amerika yang ada di mobil jeep tuh Coba lihat deh baja Willis Kan tulisannya kan Made in American Kalau di Jepang mah Dia biasa memakai baja uh, untuk membuat pedang katana Dia biasa memakai baja uh, Hitachi Baja D2 Hitachi atau baja IC. Nah IC itu baja dari Austria dan, dan baja baja asli Jerman itu baja K 110 bohler gitu. Baja K 110 bohler itu asli Jerman. Baja Hitachi itu asli Jepang. Baja AISI itu asli Austria. Baja Willis itu asli Amerika, nah gitu. Kalau di Indonesia, baja apa? Yang terkenal di Indonesia adalah baja selap. Baja selap karya Cibatu, Sukabumi yang ketajamannya sama setara dengan ketajaman baja D2 eh, K110 bowler karena baja selap itu perpaduan antara plat besi dengan per jadi baja baja per dengan plat besi itu disatukan dan ditempa hingga tipis dan jadilah disebut pisau pilet yang dibuat dari baja selap nah sekarang kita kembali lagi ke pembahasan topik pokok utamanya ini adalah baja damaskus ya teman-teman jangan sampai salah baja damaskus ini memang sudah terkenal naik pamornya kenapa disebut baja pamor karena naik pamornya ketika Salahuddin al-Ayubi membebaskan al-Quds Palestina gitu dan pedangnya Salahuddin al-Ayubi mampu merobek tisu yang ada di langit yang lagi dibuang, dibuang ke atas ditebas robek dan mampu menebas batu Dan mampu merobek baju jirah musuh Dan mampu mematahkan pedang-pedang musuhnya Makanya pedang pamor Damaskus itu naik Naik langsung sampai sekarang Dan memang kita kalau membuat baja Damaskus itu Memang harus hati-hati Penuh keahlian Dan harus ditumpuk-tumpuk dengan baja-baja yang berkualitas Sehingga menghasilkan baja yang kuat, tajam, dan elok gitu Karena dia kan ada garis airnya Garis airnya kan hidup ya udah kita simak saja video orang luar negeri ini nih. Orang Jerman ini uh, Saya juga memotivasi dia nih Karena orang-orang uh, bule ini nih Orang barat ini Terampil dalam membuat sebuah pedang Ini namanya pedang viking Pedang viking berbilah damaskus Gitu Kita lihat no. Cara pembuatan Eh bukan pembuatan Cara menyerpis Ini bukan dibuat ya tapi diservis Pembuatan nama servis beda. Kalau pembuatan itu kan dari nol. Kalau ini kan baja berkarat yang diservis. Dan subahnya itu lagi di kuningan kayak gitu. Karena itu memang ah, kuningan logam kuningan yang yang bagus. Tuh. Pedang Viking ini kalau di Eropa, wah sangat laris sekali tapi kalau kita bikin pedang Viking di Indonesia kita jual di Indonesia kurang laku karena orang Indonesia kebanyakan sukanya pedang katana katana model-model katana Jepang terus pedang-pedang model-model pedang, pedang, model, model, pedang animu-animo kayak film-film kartun kitetsu joron gitu Sasuke Naruto tuh pedang-pedang seperti itu Nah juga pedang-pedang Arab yang berinspirasi dari Salahuddin al Al-Ayyubi, Julfikar, Samsir, Persian gitu. Di Indonesia sangat laku kalau pedang-pedang seperti itu Tapi kalau kita buat sejenis pedang Viking, pedang King Arthur, uh, Excalibur tuh, dan, ped dan pedang Aragon Itu di Indonesia penjualannya nggak, nggak, nggak sebagus menjual pedang katana Karena peminatnya sangat jarang sekali gitu karena Indonesia itu senangnya pedang-pedang model pedang Jepang. Karena berinspirasi ber, terinspirasi dari si Himura Kenshin Batosai dan juga film-film anime-anime dari Jepang. Dan juga kalau golok-golok itu paling laris juga karena di Indonesia kan banyak jagal potong-potong sapi, kerbau, kambing gitu. dan juga jawara-jawara yang yang ada di Nusantara. Terusnya juga perguruan-perguruan silat seperti IPSI dia akan memakai golok. Jadi golok juga sangat sangat laris di Indonesia, golok bendo, golok dan bendo. Tapi kalau golok dan bendo ini dijual ke luar negeri, diekspor ke luar negeri nggak laku. Karena orang luar negeri itu sukanya pedang anggar, pedang Viking nih yang ada di video ini nih yang lagi kita bahas, terus pedang Aragon dan pedang Eskalibur Arthur. Begitu teman-teman. Ini orangnya sangat hati-hati dalam membuatnya. Ini sengaja kita ambil video ini dan dicepetin tuh, karena aslinya ini lama sekali, loh, sejam nontonnya sampai bosen. Dan pandai besi di Eropa itu, mesin-mesinnya sangat modern, nggak kayak di Indonesia, di negara kita. Karena pandai besi di negara kita ini, kan, tanpa bantuan dari pemerintah, usaha kecil-kecilan usaha kerajinan, istilah kata namanya UMKM usaha mandiri gitu jadi tempatnya itu masih manual pakai martil dan uh, gada dan alat yang katanya ya terlihat lihat sendiri nanti tempat-tempatnya tapi kalau di Eropa, Amerika Australia Israel, itu pandai besinya itu sudah sangat modern sekali, semua menggunakan listrik dan Mesin gitu Dan juga pandai besi di negara Eropa, Amerika, Australia uh, Israel Mereka juga dapat bantuan dana dari pemerintah Untuk Kerajinan pandai besi ini Gitu nah, Makanya mereka itu uh, Negara mereka itu uh, Sangat maju Dan karya-karyanya itu Bisa ekspor ke seluruh dunia karena pemerintahnya itu mendukung dan ada juga yang memodalkannya maksudnya memberi pinjaman modal gitu atau membeli atau memberikan modal cuma-cuma gitu seperti itu tuh Cara pemotongannya semuanya pakai mesin, gitu. karena sangat-sangat modern sekali, ya teman-teman. Lihat, kita juga kalau lihat di video-video orang-orang Eropa dalam menempa pandai besi itu kan sangat modern sekali, kan? Tapi walaupun pandai pandai besi luar negeri seperti Jepang, eh enggak salah, Jepang masih masih tradisional kok, sama kayak di Indonesia. Eh uh, seperti Eropa, Amerika, Australia, uh, terusnya uh, Israel, di Cina, walaupun mereka sudah modern, tetap eh uh, pandai besi di Indonesia tidak kalah tidak kalah tidak ada kalahnya loh. Dan Indonesia itu tidak ada duanya karena Pandebesi Indonesia itu sudah bisa membuat pedang tebas rantai kan, tebas paku gitu, sayat kertas, sayat plastik, tebas bambu, tebas batu hebel, tebas batu bata kok, bata merah kan gitu. Dan juga sebenarnya sih kualitas pedang itu tergantung harga sih, tergantung harga dan tergantung bahan material bajanya apa baja apa yang dipakai gitu dan kegunaannya untuk apa gitu kalau untuk beraduan yang memang lebih bagus itu pakai baja sup-09 dan baja damaskus tapi kalau untuk ketajaman memang harus memakai baja damaskus juga sih karena baja damaskus tajamnya juga tidak duanya terus pakai baja bohler IC Hitachi dan baja selap, gitu, baja baja wilis. Gitu. SUP 09 sendiri pun juga tidak kalah tajam ya. Tinggal tergantung pengasahnya gitu. andai kata pandai besi itu jago mengasah pedangnya. Walaupun itu bajak dari per atau SUP 09 atau strip atau ulir, kalau diasahnya dengan terampil maka menghasilkan pedang yang tajam Dan kualitas baja untuk pedang itu yang paling jelek itu ya terbuat dari plat besi gitu stainless ulir dan strip gitu. karena ketajaman sih memang tajam tapi tidak ada kekuatannya Kesenggol uh, tembok sedikit ringkih dia akan akan gompal gitu apalagi dari stainless dan plat besi dia nggak bisa setajam uh, strip dan ulir baja strip dan baja ular walaupun termasuk baja jelek tapi dia masih bisa menghasilkan ketajaman yang luar biasa mirip-mirip silet tinggal tergantung asahnya ya. Nah, kalau kalau baja eh kalau salah, kalau kalau stainless sama besi kan walaupun diasah kayak gimana kan nggak bisa setajam tajam banget kan. Kayak standar lah tajamnya gitu. Nah, sekarang ada lagi baja yang bagus, sudah baja kuat, anti karat, terusnya tajem itu baja Elmax kata sih Baja Elmax katanya Baja buatan orang Barat kita nggak tahu dari negara mana gitu dan harga bahan mentahnya sendiri pun juga mahal gitu tapi saya daripada memakai baja Elmax atau baja Bohler atau baja Hitachi atau IC saya lebih suka baja Damaskus dan baja sup-09 karena saya sudah memakai baja sup-09 dan baja Damaskus itu sudah lama dan saya suka sekali dengan kedua baja itu melihat damaskus etting ini menggunakan cairan ya cairan untuk mengeluarkan corak di damaskusnya tuh corak garis air karena damaskus ini kan baja yang yang paling unik di dunia gitu yang tidak ada lagi baja terunik di dunia selain baja damaskus lihat tuh, tuh kan seperti batik ada garis airnya tapi sekarang banyak loh damaskus damaskus kan damaskus damaskusan ah uh, nanti ntar banyak kok di YouTube YouTube tuh suka ada orang-orang yang mengeser tentang damaskus palsu kalau ini mah damaskus asli karena kalau orang Eropa itu orang Barat itu nggak mungkin pakai damaskus bohong-bohongan nanti tuh ini kalau ke tangan tangan wah robek nih nah jadi pakai sarung tangan anti gores kadang-kadang pun sarung tangan anti gores yang memang sudah terkenal tidak mempan terkena bilah tajam tetap saja sobek jadinya seperti ini tuh ya teman-teman oh iya jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel persatuan ronin samurai karena kita akan membahas berbagai macam jenis pedang dan jenis aliran bela diri seperti uh, aliran bela diri. Kenjutsu, ninjutsu, iaijutsu, uh, dan batojutsu. Gitu teman-teman. Pokoknya yang beraliran iaido dan uh, ninjutsu ninja. Karena kan aliran bela diri itu kan banyak. Ada-ada-ada aliran bela diri pedang Hema tuh yang saya share di video YouTube saya ada aliran bela diri anggar kita gitu. banyak ya teman-teman ada pencak silat yang tidak kalah hebatnya kan? warisan leluhur Indonesia short cover bagus kan Oh iya toko saya namanya Katana Sword Dragon Indonesia ya teman-teman kalau mau mesen bisa kok di Shopee ada gitu teman-teman di Instagram di di tiktok ada tapi saya tidak menjual pedang yang seperti ini nih Viking tidak tidak menjual karena pembuatannya mahal begitu juga lakunya juga susah loh dan pembuatannya lama lagi So, begini teman-temannya cakep ya Emang hebat ya. kita kasih nilai 100 buat orang bule ini teman-teman Oh, gila dilapisi kulit lagi sarungnya. kayaknya sih kulit imitasi apa kulit asli nggak tahu deh soalnya nggak ngingat secara langsung nggak megang kalau handle pakai tanduk lebih bagus teman-teman kayak di Indonesia tuh di Cibatu kan handle pakai tanduk cakep-cakep tuh teman-teman sebelumnya tuh ya berkarat setelah diservis menjadi wow menjadi wow ya teman-teman tuh Saya sangat suka sekali baja Damaskus dan baja SUP09. Udah, itu dua baja itu yang saya suka, teman-teman. Walaupun baja-baja itu sekarang banyak, seperti baja D2 aja kan banyak. Baja-baja modern juga banyak bermunculan, tapi saya tetap mencintai baja SUP09 dan Damaskus. Ya teman-teman, terima kasih ya. Cukup sampai di sini.